Saat ku pertama bertemu denganmu Jantungku dah tidur saat melihatmu Ingin rasanya ku mengenal dirimu Dan dekat denganmu Tapi aku malu Wajah cantik. dan dekat denganmu tapi aku malu siapakah dirimu nona yang tak membuat otakku selalu terbayam wajah